baik kita mulai bagian yang pertama ya sebelum kita mulai ada beberapa hal yang perlu anda pastikan setelah telah anda selesaikan anda buat ya yang pertama anda sudah menyelesaikan tutorial week 9 yang ini ya yang ada form profile seperti ini oke okay. jika anda belum menyelesaikan ini dan tetap ingin melanjutkan materi ini nah nanti akan saya berikan link github ya yang anda bisa buka projectnya Proyek punya saya sehingga anda bisa langsung memulai tutorial pada starting week ke uh, ini ya week ke sepuluh ini. Nah caranya nanti pada saat anda new project di sini ya, anda klik triple dot di sini, oke, okay. lalu pilih get from version control. Nah nanti URL-nya anda uh, paste ke sini untuk membuka project saya. Oke okay. itu yang pertama. Baik yang kedua. Pastikan Anda sudah menginstal sebuah web server, ya Apache dan PHP serta database-nya. Yang paling gampang adalah Anda bisa menggunakan yang namanya XAMPP. Anda bisa menginstal XAMPP sebuah software bundling yang berisi Apache dan MySQL. Pastikan service dua modul ini dalam posisi aktif ya. Hidup service-nya. Oke. Okay. Kemudian uh, pastikan anda bisa mengakses uh, PHP Admin di dalam sistem kalian. Nanti kita butuh ini dan nanti kita uh, dalam perjalanan akan membuat web service berbasis PHP dan uh, jika anda menggunakan xmpp, Anda wajib meletakkannya di folder xampp harddocs Oke, okay? nah, itu yang harus anda persiapkan dulu sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Oke okay, baik, saya akan mulai dengan bagian yang pertama tentang konsep REST API pada bagian pertama ini saya akan lebih banyak bercerita tentang teori ya, nanti bagian yang lain kita akan masuk ke Android Studio kembali oke okay. materi utama kita adalah bagaimana kita membuat mengembangkan aplikasi yang bisa mengakses database Android memungkinkan kita mengakses database secara eksternal ataupun internal oke okay. kalau Eksternal, yang dimaksud dengan eksternal adalah lokasi database tersebut tersimpan di luar aplikasi, di sebuah server. Oke, okay. jadi kita butuh koneksi internet untuk mengakses database tersebut. Sedangkan internal database artinya database tersebut tersimpan di dalam aplikasi itu sendiri. Oke, okay. yang kita bahas adalah yang eksternal database, jika Anda ingin pelajari yang internal database, Anda bisa belajar sendiri atau mengambil mata kuliah Advanced Native Mobile Programming. Oke, okay. aturan yang pertama tentang external database adalah aplikasi tidak boleh melakukan direct query, melakukan select secara langsung, bahkan melakukan update, delete, atau proses query lainnya tidak boleh dilakukan secara langsung. Aplikasi tidak boleh melakukan perintah query, secara langsung ke sana kenapa? alasan pertama adalah security, ya, masalah security ya kemudian mencegah akses-akses yang tidak diperkenankan untuk akses database ini oke, okay. jadi kalau e, dibuka nanti bisa jadi pihak-pihak tertentu bisa mengakses database kita dan melakukan query-query yang e, yang buruk di dalamnya, oke okay sehingga koneksi antara aplikasi dengan eksternal database membutuhkan perantara atau middleman. Nah, yang middleman ini biasa disebut sebagai API, singkatan dari Application Programming Interface. Itu adalah sebuah software yang menjembatani komunikasi data antara dua aplikasi, dua antara aplikasi dengan aplikasi, aplikasi dengan sistem, ataupun sistem dengan sistem, ya. API berfungsi sebagai middleman, jembatan antara klien dan server, oke. Okay. Dan klien tidak boleh akses database secara langsung. Bahkan klien pun juga nggak paham atau nggak ngerti di mana lokasi fisik secara fisik database-nya berada, oke. Okay. Kemudian API membutuhkan protokol, aturan main agar bisa dijalankan atau berfungsi sebagaimana mestinya. Ada dua jenis protokol yang populer, yakni SOAP. Ini diajari di mata kuliah distributed programming, dan REST. Ya, yani kalau REST ini diajarin di beberapa mata kuliah. Kita akan membahas yang REST. Ya, REST adalah representational state transfer, adalah suatu protokol yang menjadi standar bagaimana dua sistem itu bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Oke, okay. Dan sebuah sistem dikatakan REST compliance apabila... Sistem tersebut telah memadai dan mampu digunakan untuk um, berkomunikasi antara dua entitas ya yang memiliki ciri-ciri stateless, client-service, client server based serta catchable. Ya, ada tiga ciri-ciri uh, sebuah sistem dikatakan sistem tersebut REST Compliant atau REST Full System. Nah kita akan bahas apa itu stateless. Apa itu client server dan apa itu catchable. Habis gini ya. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Sebuah REST web service. Jadi, klien Anda bisa jadi ini aplikasi, tablet, PC, laptop, whatever ya. Dan ada sebuah server, di dalamnya bisa ada database. Nah, REST API berada di tengah. Si klien tidak akan tahu di mana database-nya berada. Si server juga tidak tahu-menahu klien uh, itu pakai UI bagaimana pakai bahasa pemrograman apa yang pasti dua belah pihak ini berkomunikasi dengan protokol yang sama protokol yang disebut uh, REST oke, okay. dan dat komunikasi datanya menggunakan objek namanya JSON kita akan bahas habis gini tentang JSON oke, okay, tadi kembali lagi ke karakteristik uh, sebuah RESTful system yang pertama adalah stateless Stateless itu artinya dua belah pihak, sifatnya independen, tidak saling tahu menahu sama lain. Seperti yang saya katakan tadi, ya, klien tidak tahu di mana lokasi database-nya. Server juga tidak peduli kalau klien pakai bahasa pemrograman apa, UI-nya bagaimana. Oke, okay. bahkan si server juga nggak tahu state-nya keadaan, kondisi, si bagaimana juga, ya. Namun, walaupun sama-sama tidak peduli break uh, dua entitas ini tetap bisa saling memahami satu sama lain oke, okay. nah itu ya jadi yang uh, berikutnya adalah restful system tidak tergantung dari uh, interface yang dipakai oleh masing-masing pihak uh, independen begitu ya nah, dikatakan uh, client server uh, seperti yang gambar yang saya tunjukkan ini artinya ada dua entitas yang saling berbeda dan dua entitas ini saling berkomunikasi client dengan server seperti itu oke okay. cacheable artinya data yang dikirimkan itu bisa tersimpan di memori ya sehingga tidak perlu setiap saat kita melakukan request ya kita melakukan request ke server jadi sebelum melakukan request ke server server ya si client ini akan bisa akan ngecek Apakah dulu saya pernah melakukan request yang sama? Jika iya, tidak perlu dilakukan request lagi. Kita tinggal load datanya aja. Oke, okay. itu catchable. Uh, arti dari catchable. Oke. Okay. Nah, berikutnya adalah bagaimana tentang making request. Making request itu adalah kita dari sisi klien ingin meminta data dari server. Oke. Okay. Tidak akan making request. Ada uh, beberapa hal yang harus anda ketahui ketika meminta request. Pertama bentuknya, operasinya pakai apa? Post atau get. Ya ini sama kayak uh, form, uh, form submission pada saat Anda belajar web programming. Ya, jadi kita bisa request by post atau by get. Oke. Okay. Kemudian yang pasti ada URL menuju web service yang, di, yang kita tuju ya, harus ada. Kemudian ada opsional message body. Artinya kita bisa menginject Informasi tambahan pada request ini. Saya kasih contoh gambaran yang paling sederhana. Sa misalkan di server punya database musik. ya Ada nama, uh, nama penyanyi, genre musiknya, uh, judul musiknya, seperti itu. Nah, si klien akan melakukan request kepada server. Eh, server, saya ingin meminta data musik yang penyanyinya adalah si A. Nah, artinya... Si klien mengirimkan optional message body bahwa penyanyinya harus A, oke? Okay. Maka data tersebut atau informasi permintaan request ini disampaikan kepada server melalui perantara API. Server akan membikinkan, menggenerate, membuatkan query dan menghasilkan suatu result data-data musik dengan si A sebagai penyanyinya. Oke, okay. seperti itu contohnya. Kemudian data tersebut akan dikirimkan kembali kepada si klien. Nah, data ini harus independen, harus bisa dipahami oleh dua belah pihak, dan aturannya disebut sebagai RPC, Remote Procedure Call Protocol. Suatu uh, protokol yang mengatur bagaimana membungkus data ini agar bisa dipahami dua belah pihak. Oke, okay. salah satu yang sangat populer itu adalah JSON, JavaScript Object Notation). Kenapa? Karena ukurannya kecil, jadi waktu ditransmisikan itu tidak membutuhkan resource yang besar. Dan kalau kita lihat isi JSON, itu mudah dipahami, ya, tidak jelimet, ya. Jadi sekali-sekali lihat strukturnya jelas, mudah dipahami, serta universal, ya. Karena dua hal ini, maka JSON ini bisa digunakan untuk mentransfer data model apapun. Dengan mudah, cepat, dan uh, apa, ukurannya kecil. Nah, sekarang uh, mari kita coba kayak gimana sih contoh JSON. Anda bisa buka JSON placeholder type ikut. Oke, saya akan coba buka ya. JSON placeholder, Anda boleh google aja ya. Type Code ini ya, ini adalah website yang mengenerate ya, mengenerate uh, apa namanya data dummy dari JSON. Misalkan saya mau mengenerate komentar um, comment, ya seperti ini. Atau, uh, sebentar atau foto kali ya, tapi foto terlalu banyak. Atau duduk aja deh ya, dudu. Jadi anda bisa klik salah satu, satu sini, misalkan duduk Nah ini adalah data contoh data JSON. Oke okay, tentang Uh, yang berisi tentang tuduh ada user id, id title, dan sebagainya, oke, okay. nah, rule of thumb-nya, rule of thumb -nya. jadi kalau di data json, Anda menjumpai kurung siku, di awal atau dimanapun ya, kurung siku ini adalah penanda, ini start, uh, start array, ini adalah sebuah array, jadi kalau Anda lihat uh, kurung siku, berarti di dalam kurung siku ini menandakan data-data di dalam array. Jadi kalau Anda lihat sini, kurung siku buka ini adalah data pertama, kurung kurawal kurung kurawal tutup, koma, data kedua, data ketiga dan seterusnya. Oke. Okay. Kalau Anda lihat curly bracket atau kurung kurawal, ini menunjukkan JSON object. Jadi kalau Anda lihat kurung siku pertama, ini diawali dengan kurung kurawal berarti satu bagian besar ini disebut sebagai object objek ya, nah seperti ini di dalam objek itu punya atribut dan uh, ber, uh, berpasangan antara key dan value jadi si objek pertama ini kalau Anda lihat baik-baik, keynya pertama adalah id, value-nya 1 ada name, value-nya land graham, ada username, value-nya bread, ada email value-nya ini, dan ada address, nah waktu kalian lihat address ternyata ada kurung-kurawal lagi. Ini berarti disebut sebagai nested JSON, teman-teman. Artinya address ini mengandung sebuah objek baru. Ya, Jadi ini adalah objek baru. Nah, seperti itu. Jadi rule of thumb-nya sederhana sekali. Pertama, kurung siku, peranjakan ini adalah JSON array, Dimana di dalam array-nya bisa berisi array lagi atau berisi JSON object yang ditandai dengan kurung-kurawal. Kalau Anda lihat contoh di sini, Ya, 200 data tuduh diawali dengan kurung siku ini berarti adalah array besar yang berisi 200 data objek tuduh. Objek tadi seperti saya katakan diapit dengan kurung kurawal. Ini objek satu, ini objek dua, objek tiga, objek 4, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Di dalamnya ada pasangan atribut key dan value untuk setiap objek. Kadang-kadang kalau kita melihat uh, JSON ya, JSON string yang panjang dan seperti ini, kita sulit membayangkan strukturnya. Ada satu website yang dinamakan dengan JSON Viewer ya, JSON Viewer. ini bisa dipakai untuk memvisualisasikan uh, JSON string yang panjang ini ya dalam bentuk uh, tampilan grafik yang mudah kita lihat, kita pahami ya mari kita block semua tekan ctrl c, copy di data json ini lalu uh, di dalam json viewer tabu u, kalian tinggal pas ke sini, copy paste ke sini, lalu tekan tab viewer jika json stringnya valid, ya tidak bermasalah maka Anda bisa lihat visualisasinya ya seperti saya katakan pembuktian di awal tadi bahwa kurusiku adalah array yang berisi 200 data Objek JSON ini dan kalau kalian bisa expand di sini untuk melihat atribut di dalam setiap objeknya. Oke, okay? jadi seperti itu silahkan dimanfaatkan. Nih ya, bisa saya jelaskan JSON array, JSON object, dan pasangan atribut key dan value.